Sayang kamu kenapa? Kau orang rambut kamu jadi berubah. Katanya keluar mau ketemu teman. Kamu kenapa? Kau bisa berubah gini? Aku pergi ke salon. Pergi ke salon? Iya. Gimana? Oh, gimana? Jadi warnanya ya? merah. Jadi kayak ibu-ibu ya? Enggak. Jadi makin muda. Makin muda kan? Gimana? Kriting kriting gitu. Hmm. Itu di bawah matahari lebih merah Sekarang cuma apa ya di dalam rumah kan? Hmm. Jadi mungkin nggak kelihatan yang merah Kamu suka yang merah-merah gitu ya? Iya, merah-merah Merah-merah kalau... Pikinnya juga merah saya Lucu kan? Lucu sih? Iya, jadi nggak kelihatan orang tua ya? Ya, emang belum tua kamu kan? Belum tua deh <laughs> sayang. sayang, sayang, sayang! Mami, lihat tuh Mami rambutnya berubah mah Lihat, lihat, lihat Mami. Berubah dia. Jadi kayak, jadi makin cantik. Makin cantik. Berjam, berjam. Mami, Mami tuh, lihat Mami tuh. Mami udah berubah. Berjam. Aduh. Dia masih kenalin kamu nggak? Aku pernah dong. Dia masih kenalin kamu nggak sayang kira-kira tuh? Iya, aku kenal deh. Cuma sekarang di dalam mimpi. Kenal gak coba kamu gendong dia saya? Iya deh Kenal gak dia? Oh sih tau gak? Ah, Mami, mami tuh bau kamu kan berubah juga kan dari salon Jangan-jangan dia udah gak tahu lagi Jangan-jangan hmm. dia udah lupa maminya siapa Enggak, enggak tau deh Lagian model rambut kamu kan baru wajahnya berubah kayaknya ini sumber susu kan? Pan sumber susu. Iya deh. Oh tapi Jadi kan tahu dia, dia pasti. Tapi kan dia nggak nggak enggak cium susunya sekarang nggak ada bau susunya. Hmm <laughs> ada deh. Ah iya dia masih ingat sayang. Apa? Dia pasti tahu yuk, kalau ini maminya. Karena pas di pas digendong hangatnya maminya itu beda mungkin. Beda sama kayak dedinya. Dedinya kan nggak ada opa itu kan ya? Kalau mamanya kan ada opa ya. <laughs> tapi kalau hmm. kamu gendong mungkin Meru-chan cari ya cari-cari ompa <tuk> ya, ya. <tuk> dia masih ya kayaknya ingat deh nanti pas nyusu pas nete dia kayaknya tahu deh tahu deh nah kalau sekarang kayaknya berubah dia nggak tahu kayaknya sayang tapi udah digendong sih <tuk tangan> karena udah digendong sih biasanya tahu ya tahu tahu ini orang siapa sih katanya? Eh, <tuk tangan> apa apa apa, -apa. <tuk tangan> hai, hai. hai hai hai mami lo mami lo ya aku tanya kan? mau ketemu temen ternyata malah kesal sayang ah oh, aku nggak bohong Hmm? Aku pergi ke salon, ketemu teman kan? gitu Oh, oh kesalahan ketemu teman Iya yeah. oh, Jadi ada teman kamu yang kerja di salon Iya yeah, dong don. Ngomong-ngomong, baju kamu kenapa nih? Robek apa-apa? Enggak robek Kayak <laughs> ini ya, ah, boder aja Oh ini, ini, ini dulu kan ini ya pas mau Apa? vaksin ini kayaknya enak buat ini, langsung yeah, yeah, yeah. buka gini aja vaksin. gampang, kan? <laughs> soalnya dokter bilang kayak gitu, wow, maksud ya itu ada baju kayak gini ya gitu. pas vaksin. ya pas vaksin ya gitu. <laughs> cocok nih guys, ini bisa jadi jadi model terkini ini kalau buat yang belum vaksin nih, kalian bisa beli baju yang kayak gini terus bisa dipakai pas mau vaksin. cuma hari-hari yang saya itu, hmm. soalnya aku apa ya? Tangannya kanan. Tangannya kanan. Apa? Apabila. Apanya? Indonesia. Iya, tulisnya. Oh. Tangannya kanan. Jadi vaksinasi oh. sini kan? Jadi aku oh, iya aku pakai baju terbalik gitu. Eh, sayang, sayang. Mami tuh, mami udah berubah baunya. Oh, dia udah tahu tuh pas ya, dia cium bau cari, opainya. Cari-cari. Opai. Cari dia cari. Rasanya ngantuk ya. Kamu makin cakep sih, sayang. Hmm, hmm, tapi aku nggak suka bau salon Kenapa? Kayak bau obat gitu Iya, aku suka ini kimia kimia kan? Bau kimia aku gitu Aku suka, kalau aku jujur aku enggak suka Tapi hmm. kalau orangnya sih suka ya Aku mau suka aku sih, tiba, -tiba aku Oh, Kok ini orang nggak pulang-pulang gitu Katanya mau ketemu temen enggak pulang-pulang Ternyata ketemu teman. Ngomel lagi? Enggak ngomel, iya Ternyata ketemu temennya di salon Ah, tuh, dia bingung kan ah. Dia bingung kan tuh? Dia bingung, ini siapa tuh kalau coba nggak lihat tuh? Loh, tuh, dia bingung sendiri tuh. Siapa? Wajahnya, wajahnya serius banget, ya? Ya, Mami dia. Mami dong, Mami dong. Hai, hai. Hai, Mami dong. Ini Mami. Coba, nanti nangis dia lagi, sayang. Nggak deh. Tuh, dia bingung sendiri tuh, lihat sendiri. <laughs> iya deh. <laughs> Kayaknya dia bingung deh. Kayaknya... Ini Merucang harus beradaptasi lagi deh, karena maminya udah berubah sekarang. Habis <laughs> <laughs> berapa sayang? Nah ini ini yang biasa yang pengen kita tahu di akhir. Dua belas ribu. Dua ribu. Dua ribu yen. Ah oh, murah murah murah sekali. Huh? Prospek sebelumnya lebih harganya tinggi loh. Aku ganti soalnya hmm. menunya. Murah sekali. Iya, murah Murah banget belas ribu yen Berarti ya Cuma Bapaknya sejutaan kok ya. ya, Bapaknya cuma jahat ya Gak nyampe satu setengah juta, murah banget <laughs> Terakhir, pertanyaan dari aku Apa? Bayarnya pakai apa? Kartu Kartu apa? Kartu kredit Kartu kredit. Atas nama siapa kartu kreditnya? Edi oh! Murah, murah sekali guys buat kamu murah iya murah iya soalnya yang bayar aku guys iya gampang. Yeah. gampang bayar Gak Gampang kurang gampang pakainya. oh nggak ho, ho, ho. ngomong dulu lagi tiba-tiba pula Baunya berubah, modelnya berubah Wow, itu dia guys, itu dia, istri Jepang tuh seperti itu Jadi kalian hati-hati yang punya istri Jepang Jangan kasih kartu kredit kalian ke mereka Sebelumnya kalau aku diskusi sama kamu, uh. pasti menerakan? Ya enggak, aku enggak pernah nolak kok Semua permintaan istri itu selalu kepenuhin, Baik itu siang, malam, tengah malam juga aku penuhin kok permintaan istri Aku mana pernah ngecewain kamu kan? Tapi ada ngomel-ngomel. Ada enggak, enggak, bahaya kayak gini. Enggak. Ini dari mana? Apaan? Uang YouTube? dari mana gitu kan? Uang mah nggak seberapa saya bisa kita cari. Yang penting kebahagiaan, gitu saya. Ya, kamu udah bahagia nggak? Bahagia dong. Hmm, aku juga bahagia kok. Ya. Selama aku bisa ngebahagiain anak dan istri aku, ya, uang itu nggak seberapa, guys. Satu ya, setengah juta murah banget. Murah banget. Harus hai, banyak. hai, hai, hai, hai, hai, hai, guys dia hai, kali lipatnya aku hai, habis hai, hai, hai, hai, hai, hai, Sepuluh kali lipatnya. Barunya kurang ya. Barunya satu kurang ya. Apa-apa, kebahagiaan keluarga itu benar-benar hal yang terpenting guys ya. Buat istri, buat anak ya apa sih yang enggak selama kita masih mampu. Ya kali ini aku masih mampu jadi enggak ada masalah kok. Kalau enggak ada mampu gimana? Kalau enggak mampu nanti ngutang aku. Soalnya kartu kredit kalau enggak dibayar kan utang itu. Nah nanti kita lihatlah meru nih. Masih ingat nggak sama maminya nanti ya. meru senyum loh. Eh, sayang dari bawah cakep loh. Dari atas gimana? Dari atas? Dari atas ya cakep juga sih. Dari samping? Enggak, modelnya aku suka sih. Agak-agak... Dari belakang Kayak orang lain, sayang. Nah, modelnya bagus sih modelnya ya. Gimana guys ya? Ini perubahannya, Syacho nih. Ngomong-ngomong, uh, kenapa kamu tiba-tiba langsung kesalan sayang? Ada rencana apa? Mau ngapain kamu? Tiba-tiba aja Ah iya, pergi ke Indonesia Kapan kamu mau ke Indonesia? Orang kita aja belum beli tiket kok <laughs> Kamu ngapain? Ada rencananya Tapi kan kita belum pasti kan orang paspornya aja belum ini, ini persiapan lah. gitu oh. paspor juga kayak gitu kan Kita oh, ya, tahu ya, ya, ya. udah sih hmm. ya paspor mericang hmm. tapi belum dapat tiket ya, itu dia sayang uh, persiapan memang penting ya uh, terima kasih sayang uh, kamu udah persiapan diri kamu Semperna. sebelum berangkat ke Indonesia ya guys semoga kita bisa ketemu di Indonesia ya dengan model barunya siaco ini yang dibayar pakai kartu kredit aku hmm. Apa oh, bahasa yang bagus? Aku suka kok. Oh. ya, makin cantik kamu. Jadi, aku kan gak bakalan keluarin uang buat ini wanita-wanita lain gitu. Apa itu ya? Mendingan kartu kredit aku dipakai sama istri aku dan anak aku kan? Daripada kartu kredit aku dipakai sama istri orang lain. Istri orang lain kayak apa? bang boleh. enggak deh, iya kan? semuanya ya yeah, guys, mau gak apa? Mendingan uang kita itu dihabisin sama anak istri kita sendiri daripada dihabisin sama. Anak istri orang lain, <laughs> ya senengnya ke... oh ya, nah sampai ketemu kita di video berikutnya. Bye bye, bye bye, bye bye, Mirjam. Lihat, kayaknya nggak tahu deh. Gak gak tahu bahasa itu apa sih gitu ya? Oh, hmm? untuk dia, oh, no. enggak, bohong.